Istri ninggalin sholat, suami dapat dosa ninggalin sholat. Istri nggak puasa, suami dapat dosa ninggalin puasa. Terus seperti itu. Jadi ingat untuk para suami, kita meminang perempuan dengan amanat Allah Subhanahu Wa Taala. Istri adalah amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita khianat sama Allah. Jaga mereka sebagaimana Allah izinkan perempuan tersebut untuk kita pinang. Jadi satu sama lain harus menjadah, menjaga hak Tidak boleh mertua ikut campur urusan menantu Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nasta'inuhu wa nasta Wa na'udhu billahi min sururi alfusina Wa min sayiatina amalina Man yahtillah Fana yudhillah Lahu Wa man yudhlil Fana adiyalah Ash'adu an la ilaha Inna Allah waqtahu la Wa ash'adu anna Muhammadin amduhu Wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma shalli wa sallim Wa barik anna Muhammadin wa ala Alihi wa ashabihi Ajma'in amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube dan manapun anda berada Video kali ini teguran diberikan kepada para suami Dimana istri adalah amanah dari Allah SWT Yang harus kita jaga Hak-haknya baik itu untuk istri ataupun untuk suami Untuk lebih lengkap silahkan tonton videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya yang seharusnya tausiah pada malam hari ini kakak saya Habib Abdullah Rikyal Idrus namun karena beliau kondisi sedang kurang sehat beliau baru pulang dari luar kota yang besok subuh akan lagi keluar kota beliau minta alfaqir adik beliau untuk menemani kita doain mudah-mudahan guru kita Habib tercinta kita Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan Allah kasih kekuatan Allah kasih istiqamahan di dalam perjuangan dakwahnya Sehingga bisa membimbing terus kita umat Nabi Muhammad Untuk sampai kepada Allah dan sampai kepada Rasul Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbil Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Ngomong-ngomong tentang pernikahan ini luar biasa Pernikahan ini adalah ibadah yang sangat dicintai, sangat disukai oleh kawan ataupun lawan. Nabi Muhammad SAW paling senang kalau melihat sahabatnya, senang kalau melihat umatnya menikah. Karena kenapa? Dengan pernikahan bukan satu dua pintu kebaikan yang terbuka. Seratus bahkan ribuan pintu kebaikan itu bisa terbuka dengan sebab wasilah pernikahan. Yang tadinya orang sebelum nikah pelukan dengan yang bukan mahram halal apa haram, boleh apa dosa. Setelah nikah pelukan jadi ibadah. Sebelum nikah jalan sama perempuan yang bukan mahram haram, tapi setelah nikah pahalanya jadi syurga. Kita sering dengar Habib Rizki bilang, sebelum nikah membelai rambut perempuan haram. Tapi setelah nikah, persatu helai rambut dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa apa enggak pernikahan. Makanya nih wasilah acara pernikahan besok yuk kita doa mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh cepat dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Yang rezekinya masih susah bib mau kawin, kagak ada duitnya bib kagak ada modalnya Mudah-mudahan cepat Allah lancarkan Rezekinya Amin. Allah buka rezekinya Amin. Yang perempuan maharnya mahal Cepat-cepat diturunin harganya Amin ya Rabbal Amin. Jadi pernikahan ini Bapak ibu sekalian luar biasa Makanya saya katakan tadi Di awal apa Keluarga yang berbahagia Saya sampaikan salam bahagia ini yang nikahin pahala, yang nikah pahala, yang membantu acara terjalan-berjalannya pernikahan, dapat pahala. Itu si eneng sama si abang, dia jalan bareng, dia pacaran, dia pelukan, pahalanya mertuanya dapat, orang tuanya dapat. Ini yang hadir pada malam hari ini, memakmurkan acara pernikahan, ikut dapat pahalanya. Amin mudah-mudahan yang sekarang dapat pahala besok-besok bisa jadi sebab orang dapat pahala paham de? sekarang dapat pahala karena sebab yang nikah mudah-mudahan besok-besok jadi sebab orang dapat pahala berarti nikah yang udah nikah udah ulah nambah deh ulah Udah, mau pahalanya, mau sebanyak apa, bagi-bagi sama yang belum. Pernikahan ini, Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi nikah itu bukan cuma bicara jalan punya, punya cewek, punya istri, jalan sama perempuan, berhubungan badan. Bicara pernikahan itu bukan hanya bicara itu. Pernikahan itu yang pertama niat kita kalau nikah itu yang pertama membanggakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam umamiyohalkiyama. Ya nikah yang jomblo-jomblo cepat nikah yang banyak punya keturunan jangan takut rejeki rejeki mah udah ada yang ha? Yang ngatur. Rejeki mah sudah Allah tanggung. Anak dibatesin dua, anak dibatesin satu. Takut amat. Banyak anak, banyak rejek. Jangan takut sama rezeki Setiap satu makhluk yang melata di atas bumi, Allah sudah tanggung rezekinya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kulmur apa mamin min ahma min dabatin fil ardi illa ala Allah. Rizkuhah. Jangan lagi manusia nih di dalam kusel itu ada ulat di dalam di situ ada rayap itu rayap rezekinya sudah Allah tanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rezeki bukan berarti punya mobil, punya rumah, bisa salat, sehat afiat, bisa makan, bisa minum itu cukup untuk rezeki. Rezeki itu fi kata Habib Abdullah Al -had Haddad. Jadi rezeki itu bukan yang punya ini, punya itu. Rezeki itu yang bisa mencukupi. Yang penting bahagia biar makan sama nasi, sama garam, makan sama istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak bisa hidup, bisa sekolah. Alhamdulillah. Fa'ini mubahin bikumul umam yaumal Saya Nabi Muhammad akan berbangga diri di depan para umat-umat Nabi terdahulu. Karena saya punya umat banyak, kata Nabi Muhammad. Jadi niat pertama kita nikah itu apa? Niat pertama nikah membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Nanti punya turunan kita, niat turunan kita menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam pernikahan sedikit-sedikitnya ada dua poin penting yang harus diperhatikan. Ini disebutkan di dalam kitab Uqudul Lujen. Karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada dua poin penting yang harus kita perhatikan Apa? Yang pertama, yang nikah itu tawfirul hukum Perhatikan hak-hak, hak suami ke atas istri, hak istri ke atas suami Perhatikan haknya suami punya hak kepada istri Untuk dilayani, untuk diperhatikan Istri punya hak atas suami untuk diberikan nafkah Nafkahnya yang halal, nafkahnya yang berkah jadi perhatikan hak satu sama lain. Jangan cuma egois yang suami pengen diperhatikan haknya, sedangkan dia tidak memperhatikan hak istri. Bicara perempuan cemburu mah wajar bu. Ya kan bu, cemburu perempuan wajar nggak? Wajar. Ya saya mau ngasih hak dia, saya mau ngejajain dia, saya mau sinahkain dia. Cuma overthinking, tau overthinking? Cemburunya berlebihan. Asal pulang malam dikit ditanyain dari mana, main sama siapa, kemana, pakai mobil apa, bareng siapa, habis duit berapa, terus ditanyain begitu. Yang namanya cemburu mah bapak-bapak, wajah. Dari zaman engkong kita, nenek moyang kita, udah ada tuh yang namanya cemburu. Nabi Allah Adam alaihissalam begitu sendiri di dalam surga curhat sama Allah. Ya Allah. Gak ada apa makhluk yang bisa nemenin saya, ini surga luar biasa nikmatnya tapi saya sendiri jomblo. Itu yang namanya jomblo mah biar di dalam surga juga sakit, bener gak? Jomblo biar di dalam surga mah sakit, orang Nabi Adam aja kesepian di dalam surga. Padahal surga luar biasa nikmatnya bener gak? Tapi kalau yang namanya jomblo, Adam curhat sama Allah. Allah, ciptakan dong satu makhluk yang bisa nemenin saya di dalam surga. Akhirnya sama Allah, ketika Nabi Adam tidur Dicabut satu tulang rusuknya Nabi Adam sama Allah Jadi manusia itu pada dasarnya tulang rusuknya ada dua Satu dicabut, diciptakan menjadi perempuan yang nanti di kemudian hari akan menjadi jodohnya Dicabut itu tulang rusuknya Nabi Adam Diciptakanlah Siti Hawa alaihissalam. Bangun tidur Adam, dilihat makhluk luar biasa Siti Hawa cantiknya luar biasa pak. Siti Hawa indahnya luar biasa bu. Kalau sekarang kita ngelihat banyak bidadari dunia. Nih ibu-ibu nih bidadari dunia nih semua nih. Amin. Bidadari dunia tuh bukan yang cakep, bukan yang cantik, yang seneng salawat, yang seneng hadir majelis taklim tuh bidadari dunia. Boleh mukanya kagak mancung, nggak bukan mancung, bukan bukan pesek bukan. Kalau bahasa Habib Riki bukan pesek, tapi mancung yang tertunda. Boleh di dunianya pesek saya habib, boleh di dunia saya hitam. Tapi lihat nanti di hari kiamat, wajah-wajahnya akan bersinar. Akan bersaing dengan mereka yang dulunya di dunia cantik. Gak ada apa-apanya artis-artis sama ibu-ibu mah. Insya Allah mudah-mudahan cakep sampai akhirat nanti sampai masuk surga, Amin. Akhirnya Nabi Adam begitu bangun melihat Siti Hawa. Ya Allah, cakep banget ini makhluk. Langsung, Nabi Adam begitu melihat Siti Hawa, luar biasa. Akhirnya itu Nabi Adam bercengkrama, bergaul dengan Siti Hawa. Akhirnya jalan kehidupan Nabi Allah Adam sama Siti Hawa beberapa hari di syurga. Siti Hawa tanya sama Adam. Wahai Adam, kamu kan diciptakan sama Allah dari tanah. Saya ini diciptakan dari apa sih? Kata-kata kata Siti Hawa. Akhirnya Nabi Allah Adam bilang, Hawa, kamu itu diciptakan dari tulang rusukku. Setiap laki-laki itu punya tulang rusuk. Dua. Satu tulang rusukku diambil diciptakan menjadi perempuan sepertimu. Oh, saya diciptakan dari tulang rusukmu, kata Siti Hawa. Iya. Akhirnya satu malam tertidur Nabi Allah Adam sama Siti Hawa. Begitu tidur Nabi Adam kebangun tengah malam, Oh, ada rasa-rasa ada tangan yang megangin punggung ada tangan megang-megangin punggung Nabi Adam begitu bangun dilihat tangannya Siti Hawa lagi megangin tulang rusuknya Nabi Allah Adam alaihissalam. kata Nabi Adam Hawa kenapa dipegang-pegang tulang rusuk saya kata Nabi Adam kata Hawa saya takut tulang rusuk ini diambil sama Allah diciptain jadi perempuan lain yang kamu nanti bakal suka sama dia dipegangin tulang rusuknya sama Siti Hawa dia cemburu cemburu, ditakut diciptain lagi jadi perempuan nanti Adam akhirnya gak bisa mohon akhirnya malah ngeliatin tuh perempuan baru tuh dari zamannya Nabi Adam juga udah ada yang namanya cemburu cemburu istrinya Nabi Muhammad Wasallam. itu masakannya Ummu Kulsum diambil dilempar kemana ke tengah-tengah majlisnya Nabi lagi begini dilempar itu piring pecah kenapa begitu itu piring pecah apa yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi senyum Nabi Muhammad ya Allah Nabi bilang sama sahabat sahabatnya gharat ummul mukminin katanya gitu. terlihat lihat ibundanya para orang-orang mukmin lagi cemburu gitu terlihat lagi cemburu nah, makanya kalau misalkan sekarang kita ngelihat perempuan-perempuan cemburu ya wajar boh boh itu dibelain sama Siti Aisyah. Itu dibelain sama Siti Hawa. Jadi bapak-bapak juga jangan, jangan aneh kalau melihat perempuan cemburu biarin. Sebagaimana bapak-bapak harus memaklumi perempuan yang cemburu. Ibu-ibu juga harus maklum bapak-bapak itu beban. Bapak-bapak suka emosi. Bapak-bapak suka egois. Harus maklumi. Maklum Jadi satu sama lain harus menjaga Menjaga hak Haknya harus dijaga Kita doakan mudah-mudahan nih besok nih Pengantin dua-duanya Allah kasih kemudahan Allah kasih taufik untuk bisa saling Menjaga hak satu sama lain Yang kedua Poin yang kedua yang harus kita jaga Ketika kita hendak Menikah adalah Taufirun niyah Niat yang bah, Yang baik Niat yang baik, an-niyah, katanya Tuhawwilul adah ilal ibadah Yang dimaksud dengan niat itu adalah Sesuatu yang merubah yang tadinya kebiasaan Menjadi ibadah Makan sama istri, kebiasaan Mandi, kebiasaan Cari nafkah, kebiasaan Kerja, kebiasaan Pelukan, kebiasaan Tapi ketika kebiasaan itu diniati ibadah setiap kebiasaan itu akan berubah menjadi paha, pahala Makanya ribuan pintu kebaikan kebuka buat mereka yang baru menikah. Ya semuanya dari pahala. Istri senyum sama suami, pahala. Suami senyum sama istri, pahala. Suami kerja ke sawah, macul, setiap paculannya dia niatkan untuk memberikan nafkah. Setiap air keringat yang menetes, dia niatkan untuk dia memberikan nafkah yang halal untuk istrinya setiap satu tetesan dihitung pahala di sisi Allah subhanahuwata'ala yang penting niat jadi ini dua poin penting bapak ibu sekalian yang harus kita perhatikan khususnya kedua mempelai yang akan menikah besok perhatikan perhatikan hak hak perhatikan niat yang terakhir di dalam pernikahan itu sedikit-sedikitnya ada tiga aktor utama ada tiga aktor utama di dalam pernikahan yang pertama suami yang kedua istri, yang ketiga mertua Nih ada tiga aktor utama di dalam pernikahan Saya izinkan saya untuk menyampaikan pesannya Nabi Muhammad Kepada setiap daripada aktor-aktor ini Nabi Muhammad begitu Sayyidina Ali sama Sayyidina Fatimah menikah Itu dikasih pesan untuk Sayyidina Ali pesannya ini Untuk Sayyidina Fatimah pesannya ini Untuk Rasul Wasallam sendiri pesannya ini apa pesannya? Yang pertama kita mulai dari laki-laki Pesan untuk laki-laki Pesan dari saya untuk mempelai pria Dan juga para laki-laki yang ada Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah Ingat nabi Kalian mengambil perempuan Kalian meminang perempuan ini dengan nama Allah Makanya nggak sah orang kalau nikah Dengan lafat selain lafat yang ditentukan Allah Di dalam Al-Quran apa laphatnya cuma dua tazwid dan tanki saya nikahkan dan saya kawin kawinkan selain pakai dua laphat ini nggak sah contoh misalkan saya berikan ketanggung jawaban anak saya kepada anda nggak bisa saya berikan pertanggung jawaban so ini anak perempuan saya kepada anda nggak bisa saya jual anak saya kepada anda apalagi Cuma dua lafat dan dua lafat ini ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminang perempuan dengan amanat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika perempuan itu dipinang di dalam amanat Allah. Jangan sekali-kali kita mengecewakan Allah di dalam pernikahan tersebut. Jangan sekali-kali kita langgar aturan Allah di dalam pernikahan tersebut. Makanya Sayyidina Abdullah bin Aliul Haddad. Beliau mengatakan apa? Ar-Rajul laki-laki yang sempurna itu siapa? Aladhi Yusami ala laki-laki yang sempurna itu kalau sudah urusan dirinya kagak dimasakin tidur dibangunin kagak diperhatiin cemburu terus kasar terus kalau urusan dirinya dia gampang maafin ya dah saya maafin ya dah saya maklumin nggak apa-apa tapi orang laki-laki yang sempurna, ...la yusamih Allah, hukumilah. Kalau hak-haknya Allah, istri ninggalin salat, kagak main-main. Istri ninggalin puasa, gak boleh main-main. Istri melakukan dosa, gak boleh main-main. Istri ngelawan sama suami, gak boleh main-main. Kalau haknya Allah dinodai, haknya Allah disia-siakan, haknya Allah diremehkan, maka tugas seorang suami. Adalah menjaga hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalian pinang perempuan tersebut dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas suami. Ingat, Nabi Wasallam bersabda. an Kalian semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan nanti ketika menghadap Allah. Suami dipertanggungjawabkan atas teador dan baik-baik buruknya istri istrinya baik pahat istrinya salat pala salat suami dapat tapi ingat istri buat dosa suami dapat dosa istri ninggalin salat suami dapat dosa ninggalin salat istri nggak puasa suami dapat dosa ninggalin puasa terus seperti itu jadi ingat untuk para suami kita meminang perempuan dengan amanat Allah subhanahu Wa ta'ala Istri adalah amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita khianat sama Allah. Jaga mereka sebagaimana Allah izinkan perempuan tersebut untuk kita pinang. InsyaAllah mudah-mudahan laki-laki yang hadir pada malam hari ini. Dijadikan laki-laki yang amanah. Laki-laki yang bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Aktor yang kedua siapa? Aktor yang kedua itu perempu. Perempuan. Istri. Nah ini istri hati-hati. Istri ini Bu, Pak sebenarnya perempuan ini mau masuk surga gampang. Perempuan kalau masuk surga Allah enggak minta banyak dari perempuan. Nabi enggak minta banyak dari perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi istri kalau mau masuk surga yang pertama shalat khomsaha kata Nabi. Al ah, sholat salat perempuan kalau salat lima waktu udah nggak usah kaulia kagak usah dia kagak usah teraweh kagak usah salat sunnah salat lima waktu dijaga <tuh> dia jaga kemaluannya kehormatannya dia jaga Dia kagak selingkuh dia kagak main laki-laki lain dia hormati suaminya dia muliakan suaminya Wah, sangat dia puasa bulan Ramadhan kagum sebagai puasa Senin-Kemis. Makanya perempuan itu nggak boleh puasa sunnah tanpa seizin swa, suami nggak boleh. Cukup puasa bulan Ramadan yang terakhir nih yang paling susah nih. Nih yang terakhir yang paling susah. Waatooat zaujah, taat sama Suami. Apa janji Nabi? Apa konsekuensinya? Silahkan pilih surga mana yang kamu mau masuk. Yang atas, yang bawah, yang level 1, level 2, yang A, B, C. Silahkan pilih. nih surga terbuka lebar buat perempuan yang menjalankan empat poin tadi. Apa yang pertama? Salat lima waktu. Yang kedua, jaga kehormatan. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Yang terakhir adalah taat sama swadzim ini yang terakhir yang paling susahnya Bu, yang terakhir ini yang paling susah. Tapi Insya Allah, seandainya dengan niat yang baik, dengan niat yang saleh, manfaat halin nafsih baba niat yang saleh kata Nabi. Orang kalau punya niat baik, orang kalau punya niat saleh, fatah Allah akan buka untuknya 70 pintu taufik satu niat soleh, tujuh puluh kebaikan Allah kasih, kamu akan melakukan tujuh puluh kebaikan, yang penting niatnya soleh dan istri itu hati-hati sama suami jangan gampang ngebentak, sama suami jangan, jangan gampang lawan sama suami jangan gampang marah-marah, kata Nabi SAW, almar'atu salihah perempuan yang soleh itu, idha gha dibazaw kalau suaminya lagi ngamuk kalau suaminya lagi marah, suaminya lagi emosi, apa kata Nabi SAW? Ja ila zaujiah. Itu perempuan dia datang ke suaminya. Ala dia taruh tangan ini perempuan di atas tangan suaminya, dipegang tangannya. Dipegang tangannya itu suami. Ini perempuan dia bilang sama suaminya. Wahai ya, suamiku, wahai sayangku, wahai kekasihku, maafku dan hatatardo, jangan marah dong, jangan ngomel dong, jangan emosi dong, aku nggak bisa tidur sampai kamu ridho, baru aku bisa tidur, aku nggak tenang kalau kamu marah kayak begini. Tuh perempuan yang soleh, kata Nabi. Perempuan yang soleh juga tandanya apa? Ida ilaiha sarotka. Kalau dilihat nyenengin, kalau dilihat amal lagi nyeneng. Nyenengin. Jangan asal dilihat cemberut mulu. Asal dilihat mukanya busuk. Wah. Nah iya namanya juga belum dikasih duit. Ya. Tapi kalau mau jadi perempuan yang soleh, ya begitu. Harus gampang nyenengin su suami. Aktor yang terakhir, yaitu siapa tadi? Mertu. Mertua. Ini suami-suami. Istri-istri yang punya mertua, suami yang punya mertua, kasih tahu orang tuanya masing-masing. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ngajarin kita mertua itu, kalau misalkan anak perempuannya sudah diberikan kepada lakinya, diberikan kepada suaminya, sudah mertua itu enggak ada ikut camp Campur sama mertua laki-laki juga, kalau anaknya sudah berkeluarga, urusan keluarga jangan ikut camp campur. Udah biarin, mereka itu sudah bertanggung jawab biar mereka mandiri. Gak boleh mertua ikut campur urusan menantu. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Mau urusan ekonominya, mau urusan annya, jangan ikut campur. Jangan kalau suami lagi, lagi marah sama istri, orang tua ikut ikutan. Istri lagi ngambek sama suami, orang tua ikut ikutan. Gak boleh. Biarin itu keluarga mandiri berjalan dengan sendirinya. Makanya saya teringat amanat orang tua saya Amanat mertua saya Habib Guresh bin Ghassim Baharun Sehari sebelum saya menikah dengan anaknya Apa kata mertua saya Mertua saya bilang sama saya Bagir kata Habib Ini besok anak saya Pahalanya jadi pahala kamu Dosanya jadi dosa kamu Tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab kamu ini mulai besok bagir setelah kamu ucapkan Apa kata mertua saya? Terserah kamu bawa anak saya kemana? Kamu mau bawa ke atas gunung? Silahkan! Kamu mau bawa ke tempat, ke tempat hutan, ke ujung hutan? Silahkan! Kamu mau kasih makan sehari indomie? Silahkan! Setiap hari indomie makannya? Silahkan! Kamu mau ajak susah anak saya silahkan. Saya Bagir cuma minta satu dari kamu, kata mertua saya. Apa kata guru saya? Apa kata orang tua saya? Lihat mertua yang bijaksana yang seperti ini. Apa kata guru saya? Bagir anak cuma tuntut satu dari ente. Apa Habib? Anak minta bawa anak-anak ana selamat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa anak-anak ana ke dalam surga Allah. Seandainya nanti di hari kiamat. Anak-anak ternyata masuk ke dalam neraka Allah. Anak akan tuntut pertanggungjawaban itu dari ente. Karena anak tidak nikahkan anak putri perempuanku kepadamu. Kecuali aku menganggap kamu bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan membawanya selamat sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau mau jadi mertua. Allah SWT. Jadi mertua tuh jangan banyak ikut campur. Mertua jangan banyak ikut campur. Mudah-mudahan. Apa yang disampaikan pada malam hari ini membawakan keberkahan buat kita, membawakan kemanfaatan buat kita dan kita doakan bersama-sama, khususnya mempelai pria dan wanita. Mudah-mudahan Allah berikan di dalam keluarga yang segi na mawadah warahmah. Allah hadirnya wala kullunatun salehah, wala hadratin nabi al-fatihah. lebihnya mohon maaf wa wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang disampaikan oleh Habib Bakir bin Tahir. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan risiko yang bermanfaat. Dijadikan keluarga yang sakinah mawadah wa Mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin.